Setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Hanya orang yang sudah tidak hidup, yang tidak punya masalah. Ingat itu. Ingat itu ya. Karena rumus Qur'annya begitu. Qur'an surah kedua ayat 155. Setiap orang hidup, sepanjang hidup, kata Allah, itu pasti akan diuji. Dengan aneka persoalan, yang dengan masalah itu bukan ingin menjadikan kehidupan kita bermasalah. Bukan. Tapi supaya meningkat kualitas hidupnya. Jadi hidup persamaannya berbanding lurus dengan masalah. Artinya orang yang tidak ingin punya masalah, tidak ingin hidup. Wa <tuh> Jadi ketika duka ada sabar, ketika suka ada syukur. Jadi semua sama. Makanya komen Nabi pada saat itu dan di-like oleh sahabat, di-share ke kita sampai sekarang. Orang beriman tuh kalau benar imannya, itu mengagumkan karakternya.